Dapat 2 Dapat 3 Dapat 4 Dapat 1 Dapat 2 Mantap sekali mah bro Dapat 3 Dapat lagi Next. Ah mati lo Berani berani deketin oce You friends me You got a friend in me Ayo ah, what's up mabro? apa kabar semuanya Yo mabro kali ini Aceh ya moncek Orang-orang chat tuh udah pada tobat Belum sih mabro ya Garena <laughs> canceh Ada masalah apa sih sebenarnya sebenernya Garena mabro Banyak banget loh ya Suka ngehina-hina gitu Aduh men men kalau tanpa ada Garena kalian itu tidak bisa main game CODM dengan sangat lancar ya, oke? Okay? Ya paling mainnya di global loh, Ada kucing di CODM. <tong> tering tering, Sugar Boy. <tong> tering tering tering> sugar boy. <tong> tering tering> ya orang-orang pada kenapa coba bangur ya? Renge banget cuy, ya. Meong meong meong meong meong meong. Oh, uh, impi turnamen gue jago turnamen. Masih sempat atau udah lama nih main turnamen mah bro ya. Wow, uh, bagus juga skin skinnya. Underport. Okay, Masih turnamen. Wow, uh, please select the combat zone. You can team up across combat zone. Uh, go kill. Open efficiency. Oh. Bisa nih. Bisa nih sekarang nih, Mbah Bro, main ya. Oke. Sekarang kita main di Ground War man. Ground War. Pocah harus siapkan apa nih kalau main di sini, ma Bro ya? Sepertinya yang terbaik adalah eh uh, N13. Pokoknya senjata-senjata yang jauh lah ya, ma Bro. Kita harus siapkan. Tapi selain itu, ceknya harus siapkan senjata hmm hmm SVD SVD sih OP parah ya kita harus ada SVD kali ini mah bro ya SVD atau SKS men. itu mantep banget sih ya uptime 2021 EBR ini juga mantep nih mah bro ya XPR XPR ah jangan XPR tapi bro Spira pak ini ya, SVD ya. SVD lah, ini sangat toksik mah Bro ya. Atau Marksman SKS juga kali boleh pakai tuh, buat main di Ground War, oke? Okay? Terus ya, senjata-senjatain dulu habis itu kita langsung main deh. Uh, kita sudah mulai mah Bro. Ground War setelir. Nah, ini dia mah Bro ya SVD, oke? Okay? Salah satu senjata yang harus kalian persiapkan untuk bermain Ground War, apalagi turnamen ini pastinya kan manusianya banyak nih. SKS juga, ini mantap banget sih. Mungkin SKS itu pas buat Oce nginjek nanti kan ya Misalnya capture kita udah kalah gitu ya Baru deh Sekarang Oce mau pakai SVD dulu deh Yuh, bro Semoga kita bantai mereka lah ya teh bantai, bantai coy Nah untuk ultinya kalian bisa pakai annihilator atau klauma bro ya Saran dari Oce itu Ai sorry Dapat apa Dapat kah dua? Uh, Itu, ngacak sekali bro. Hai, nggak dapat? Dapat satu. kita lihat musuh. Gak Dapat tiga. Dapat empat. Dapat lima. Enam. Tapi tinggal capture lah, minimal capture, bro. capture. Udah gua carry-carry pisang ini. Dapat lagi. Susah banget, woi. Asli mah, Bro. Enak sekali ini buat ngedok sini ya, Best spot ini. wow oh, anjay. Oke. Santai dulu. Kita harus menemukan spot terbaik mah bro kalau ini ya Kalian jangan sampai tidak punya spot ya hmm. Hmm, Mantap Gila speedy gua bro uh, Cokar sih ah, Nice Udah satu radio satu satu no no satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu SKS kalau gini ya Oke satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu kalau satu mati satu satu mati satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu satu Dapat dua, mantap sekali mah bro. Dapat tiga. Oh, aku itu di tembak mana sih? Keren banget sih musuh-musuhnya unpredictable. Asli musuh-musuh di sini juga bukan main-main bro. Turnamen ini banyak yang main cuy. Wae. Ah, gokil loh, ya mah, bro. Ceng mau ngefleng, jauh nah ini cara kalian misalnya kalian punya tim itu seru banget nih kayak gini nih tengok ngeflank bro kita bokong-bokongin nah itu dia kan enak banget kan bokong-bokongin gitu ah itu dia waw bro itu adalah cara enak sih nice wah mau majuin dia nggak bisa lah bro cari headset ini, ini majuin menentap bro mantap eh, thank you banget udah pakai cloud eh susah banget mah bro harus jarak deket ya enaknya Net. wah itu jadi tembak apa gimana-mana ada musuhnya asli ya mah bro ya kita menang sih ini game ini. Tapi Uca mau main lagi, Mbak, Bro. Oh, dibakar loh. Ah, iya dia pakai ulti sih. Gelo. Nah, dapat 2 tapi langsung mati lagi. Ya, eh, ini keras-keras banget sih emang, mah bro ya tapi ya kita tetap nanggung bro. Yo ma bro, sekarang uca main lagi ma bro ya dan uca mau, mau cobain pakai XPR nih ma bro ya. tadi kan udah XVR nih sks ya. tapi uca sebenarnya suka banget pakai sks sih. bi oke okay aja gitu ya. nih, let's go. Kita langsung aja. tuh ada orang. Loh, enak juga ini pakai ini bro. Ah, dapat lagi. Coach mau main flanker. Ah, dia tahu aja di sini loh. dah heck man. Sangat disayangkan sekali ceweknya mau flank nih kalau gitu ya. asli ini. Mantap juga ya XPR mah, bro. Mirip sama SVD. Jadi kalian bisa pakai SVD atau XPR buat jauhnya ya kan atau sniper DLQ juga boleh sih sebenarnya. Nice, dapat satu. Kalau ini aja. Dapet dua, dapet juga pakai ini. Dapet lagi. Uh, kadang satu hit headshot langsung loh, Bro. Apa ada orang? Apa ada orang? Kita lihat nih. Mata minus tidak Disarankan Nice Wah ribet banget mah pernah nembaknya Ya yeah. Ah nice Ah mati lo Berani berani deketin Oce dia <laughs> Oce super dari Samping aja lah ya Biar teman Oce yang bermain Ngecer ngecer ada yang mau coba majuin eh ada yang mau majuin kayaknya deh ah! <guluh> kenapa ada yang mantep coy asem lu gue hajar lu. Ah, tuh sorry sorry sorry agak rip em. nice banget ya enak nih nah aja mau pakai SGS nih habis ini hmm, ini karena senjata ini sangat saya rekomendasikan buat kalian emang ya, bro oh hmm, mati loh berani-berani Duang nya ayo kita post combat pakai SVD SVD XPR mantap sekali mah bro. Nah, lihat dulu deh. Oh, terjebak. Asam dua orang ya. Kurang asem. Kurang asem dia. Masuk, double kill. Weh, ada siu Ini namanya siu itu tuh bro. Ronaldo habis kalah, kasihan kali, coy Udah oh, menangis kemarin ya eh? Ronaldo kalah. sih biasa aja sih sebenarnya. Bapak gue juga bukan ya kan. Mantap. Mantap eh, sekali mantap. Ini eh, claw juga enak nih. Untuk saran kan kali pakai claw juga. Tapi buat close combat enaknya. Ah, ya lah di cicil terus sama ini orang. Soalnya kalau misalnya kalian buat jauh, kurangnya tuh ya ini mah, Bro nyampe pelurunya lama itu doang sih. Nessa, nice. kalem menjoy Ini adalah perang sesungguhnya. Nessa, nice. itu bisa nggak nyampe nggak? Hmm, syarat banget ah, Mati kau ya Mati hmm, Mati lagi dia Mati lagi Enak sekali bro defense UAV online jadi lebih enak lah ini hmm, kalau lagi kita bro aduh mati kod mati kod itu masih ada ini mah bro oke advanced wv online asik nih www no no oh my god bro come on bisa di capture lah itu c -nya. terus main lagi bro. nice disini nyebar banget Aish, Ngesa. Wah, enak banget abrui ya. SKS XBR SVD itu perpaduan yang sangat mantap sekali sih. Misal kalian punya tim disuruh pakai ketiga itu, itu saran dari Ocha, kalian pasti auto win ya nggak menjamin 100% lah ya, 90% Yo, iya dapat tuh Bro ya? Ya lumayan lah ya nah di sini ocha belum unlock leaderboard sih ma bro karena ocha juga jarang main misal ocha fokusnya sih bisa-bisa aja ya oke okay? untungnya main turnamen ini mode turnamen ya yang kebetulan di ground war sebenarnya kan ini random ya ma bro ya tidak harus eh maksudnya tidak selalu di ground war kadang modenya berbeda ada free for all ya kan nah ini nih ocha dapet ini banyak banget ma bro wow tadi ocha udah dapet Buka beberapa ya kocil main juga sih dapet crate deh, tapi nggak usahlah dibukalah ya ini aja pengen kumpulin dulu ma kalian jangan ada konten buka create sebanyak banyaknya yang ucap cak kumpulin setahun atau dua tahun nanti ma bro oke okay? terus ini mau kasih aja lot outnya ya kalian bisa lihat di sini Gensmith peter buka buka videonya nah silakan nih nah seperti ini ya oke askas juga boleh nah mantap kan terus apa lagi kalian mau apa lagi ma bro ah xpr Oke, tiga senjata ini maaf bro ya Ini always kasih gunspeed-nya Ini gunspeed terbaik dari menurut Ocha ya Tapi misalnya kalian pake SPR Always topping power reload Misalnya kalian pake buat multiplayer biasa ya buat mapping yang kecil ya, Kalau tadi ground war ya Bro oca perlu yang 18 peluru ya, Kalau oca stopping power reload itu bikin tambah sakit tapi pelurunya tidak sebanyak yang 18 ini, makanya pas di ground war oca pakai ini biar oca bisa ngecil tanpa reload reload gitu enaknya mabro ya, ya kayak gitu untuk video kali ini mabro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya mabro ya. terus untuk kalian yang ingin beli akun CODM langsung aja follow instagram at kita ya Pokoknya di sana terjangkau sekali daripada kalian harus top up CP Dan untuk kalian yang pengen langsung rank legendari Belum legend aja langsung aja follow instagram Ad kita titikin Gak cuma joki rank tapi kita bisa jokin kemo skin kalian Atau biar terlepas kalian juga Bro, ya See you mabruk Yaudah dadah semuanya See you next